EA yeah, Games, Challenge Everything! <smart noise> <whistles> NANI?! Yo guys, masih bersama lagi dengan Tesiswa 2 Ya, kali ini Tesiswa 2 sedang meng-update cheat yaitu cheat song Segment. Ya, kali ini cheata bernama APK mode Ya, kita akan mencoba apakah cheata walk atau tidak Seperti biasa, kalian pastikan di menu song segmennya Setelah itu kita buka aplikasinya Lalu kalian aktifkan menu-menu pada cheat yang sudah tersedia Oke, okay, alangkah selanjutnya kita akan mencoba untuk tes apakah cheat ini work atau tidak. Oke, okay, simak videonya. Oke, okay, guys, cheat guys. Oke, okay, kita akan mulai bermain, guys. Oke, okay. kokang. Oke okay, guys. Tembak. Deden -de der. Wah, mati guys. Tembak lagi. -de -de nah, guys. Cari lagi guys. Cari lagi guys musuhnya guys. Di belakang ini tembak guys. Ah, nah, nah, guys. Tembak lagi guys. Lah darang guys, tembakain Ah, mati guys. cari lagi guys. Kari -kari guys senjata tembak Tembak guys? mereka harus kebawaa mati guys tembak guys, death, death, mati guys <laughs> lagi guys tembak death, tembak death, tembak guys, death, aduh tembak guys, death, guys, sama diker kembak kers kembak lagi mati oke guys udah tau saja kemana guys jangan masuk ke sejarah share dan bagikan ke teman-teman oke saya tutup guys topik wali dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh